Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan, cara install Google Play Games di Windows. Sebelum lanjut ke tutorialnya, bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan tombol subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, buka browser kalian dan tempel tautan yang telah saya sediakan. Untuk tautan unduhan, kalian bisa mengambilnya di kolom komentar. Klik tombol download. Tunggu sampai proses unduhan selesai. Buka aplikasi yang kalian unduh tadi. Tunggu sampai proses unduhan selesai. Di sini, kalian harus masuk menggunakan akun Google. Sekarang kalian bisa menginstal game yang ada di Play Store, tapi tidak semua game Play Store ada di sini. Saya akan mencoba menginstal salah satu game yang ada di sini. Mari kita cari game dengan ukuran kecil. Wow, ternyata Genshin Impact sudah ada di sini. Saya penasaran, apakah game ini mendukung gamepad? Tolong beritahu saya di kolom komentar jika game ini mendukung gamepad. Saya akan mencoba menginstal game Township. Wow! game nya berjalan dengan lancar mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya